Halo sahabat wangi, sahabat misterius, dan para pecinta misteri dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel wangi misterius. Kali ini kembali di tema kompilasi penampakan hantu terseram. Aku sarankan buat kamu yang belum subscribe, bantu saya subscribe channel ini, dan yang sudah bantu saya sebarkan link videoku ya, dan buat kamu jangan nonton sendirian. Video dimulai dari seorang anak kecil yang sedang membersihkan air di atap rumahnya yang tiba-tiba didorong oleh sosok bayangan yang sempat terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di rumahnya. Sosok apakah itu? Tolong jelaskan di kolom komentar kami ya. seorang laki-laki yang ingin memasuki sebuah WC umum tiba-tiba dia lari ketakutan karena ternyata di dalamnya ada sosok misterius yang ternyata sudah menghadangnya dan membuatnya lari ketakutan kira-kira itu apa ya? Kamera CCTV yang terpasang di sebuah rumah menangkap adanya eksistensi makhluk astral. Terlihat ada seorang pria yang diganggu oleh makhluk itu. Pria itu didorong dan dibuatnya kebingungan. Pria itu pun mencari siapa yang mengganggunya itu, tiba-tiba dia lari ketakutan karena tidak menemukan siapapun di sana. Ada seorang pria yang sedang mengeksplor sebuah bangunan yang ternyata sudah terbengkalai dan terlihat juga di sana sudah ada banyak pohon yang sudah meninggi. Tiba-tiba dia melihat sosok seperti entah itu zombie, entah itu goblin atau makhluk astral lainnya. Yang pasti makhluk itu sangat menyeramkan. Terlihat makhluk itu seperti ingin menyerang dengan melemparkan sesuatu. Saking sering terganggunya, seorang pria sengaja memasang kamera saat dia tertidur. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh dan mengganggunya. Sosok itu pun terekam oleh kamera. Sosok ini itu seperti bayangan hitam yang tiba-tiba merasuki dirinya. Tapi pria itu tidak sadar dan kembali melanjutkan tidurnya. Kali ini diperlihatkan oleh sekumpulan anak muda yang mengeksplor rumah atau bangunan ini. Mungkin bangunan ini adalah kamar kosnya dalam keadaan mati lampu. Dengan segengang kamera handphone, mereka mulai merekam sisi setiap sudut bangunan itu. Tapi betapa kagetnya mereka ketika mereka merekam ada sosok perempuan yang mendiami tangga rumah tersebut sosok itu pun tidak hanya satu Ada sosok lain yang menunggu mereka di bawah Sosok apakah itu?